Aplikasi TikTok kini menjadi salah satu media sosial yang cukup populer di kalangan masyarakat dunia internasional, di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik dengan berbagai pendukung lainnya. Ada sebuah cerita unik dari TikTok di mana seorang gadis cantik asal Akadia, sebuah tempat di Kanada yang bernama Joani, di Kanada memiliki budaya Kristen yang sangat kental. Bule ini bahkan menilai agama Islam sangat buruk meski belum mengenalnya. Namun, pada akhirnya ia menyadari kebenaran Islam melalui media sosial TikTok sehingga memutuskan jadi mu'alaf. Bukan hal yang mudah bagi Joani untuk bisa mengenal Islam. Joani lahir dan tumbuh di daerah Acadia yang dominan beragama Kristen. Joani tak mengenal agama lainnya lantaran tak ada pendidikan agama di sekolahnya. Jadi karena kurangnya paparan saya, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang agama, ucap Joani. Di tempatnya tinggal, setiap bayi yang terlahir di sana akan dibaptis terlebih dahulu. Meski hidup dalam budaya Kristen, semenjak memasuki usia remaja Joani melepaskan diri dari agama, ia merasa agamanya tidak memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Namun, jalan hidup Joani cukup unik. Meski kental di lingkungan Kristen, Joani tak merasakan pengaruh apapun, terutama pada hati dan jiwanya. Hanya saja, ia merasa hatinya tak merasakan kenyamanan, hingga memutuskan tak menganut agama apapun. Tetapi setelah semua itu, saya menyadari agama bukanlah sesuatu yang saya pedulikan. Saya tidak akan pernah menghina atau tidak menghormati agama. Kekristenan hanyalah sesuatu yang tidak pernah berdampak pada hidup saya. Usai menjadi ateis, Joani mengaku merasakan kehampaan di hatinya. Meski tak peduli akan suatu agama, Joani tetap merasa butuh sesuatu yang terasa kurang di hidupnya. Seumur hidup Joani tidak pernah mengenal Muslim. Perkenalannya dengan Muslim bermula melalui aplikasi TikToknya. Saya mulai melihat Muslim di halaman TikTok yang direkomendasi untuk saya, jelasnya. Jadi ketika saya mengenal Muslim saya berpikir sendiri, wow ini adalah orang normal. Mereka hanya memiliki keyakinan yang berbeda, tuturnya lagi. Dalam perjalanan mengenal Islam, TikTok membawanya menyadari satu hal, selama ini ia kurang mendidik dirinya terkait agama. Ia pun bertekad untuk mengedukasi diri sendiri dengan meneliti berbagai agama, termasuk Islam. Saya benar-benar tidak bisa berhenti belajar lebih banyak tentang Islam. Saya menyadari betapa indahnya Islam yang sebenarnya, daripada hanya secara membabi buta mempercayai stereotip negatif Muslim yang begitu umum di media, jelasnya. Joani mulai meyakini Islam adalah agama yang tepat baginya. Lalu pada Agustus tahun 2021, Joani merasa harus masuk Islam lantaran tak logis baginya untuk tetap menjadi ateis sementara hatinya sudah meyakini ajaran di Al-Quran. Saya adalah orang yang logis dan tidak masuk akal bagi saya untuk tidak masuk Islam setelah membaca Al-Quran dan mempelajari Islam sesungguhnya, ujarnya. Saya melihat bagaimana Islam secara keseluruhan, Bagaimana memberikan hak setiap orang dan mengajarkan perilaku manusia yang tepat dan sempurna, kata dia. Joani lantas menyarankan agar para non-muslim bisa melihat secara detail terkait agama Islam. Jangan hanya percaya pada yang ditampilkan di media ataupun opini orang lain. Sebaliknya, Joani mengimbau agar para non-muslim bisa membuka hati dan mulai berteman dengan para muslim sehingga benar-benar mengenal sosok muslim sejati dan menuju kepada Tuhan yang sebenarnya.